Mau kemana kita hari ini? Ke Batam dong. Ke Batam ya. Ke Batam. Nah, kita bawa penumpang nih. Eh <laughs> bawa anak ke Batam nih tahun baruan dia. Tahun <laughs> ke Batam. Nah, titip nih mak ya nih ha. Yeah. Paling cuma berapa hari aja nih dia. Nak ketembilahan nanti. Nah. Aku duluan karena nak tahun baru sana nanti. <laughs> Balik kampung, <laughs> balik kampung, balik lagi ke Batam. Mm -hmm. uh, jadi, seumur hidup aku kambol, belum pernah bapak. cuci kaki Mama aku. Mm -hmm. uh, ini niat aku cuci kaki Mama aku. Mudah-mudahan aku di sana yeah. sehat, Mudahan, sukses. sukses aku bisa menyenangkan hatan, Mama deh, nanti. Apa yang cita-citakan dia? Mau naik haji, mudah-mudahan lah. Mm -hmm. Terkabul. Mm -hmm. nah, ini aku untuk pertama kali seumur hidup aku mencuci kaki Mama nih. Mungkin aku banyak dosa Banyak salah Mungkin dengan cara ini yang bisa aku lakukan Untuk saat ini Mudah-mudahan Apa yang aku inginkan bisa terkabul mm -hmm. Apa yang mama inginkan bisa terkabul Amin Ya Rabah Alamin Kuampunilah ampunilah dosa-dosa anak-anak Ya Tuh Nah ini mak ya, yeah. ma ampun yeah. lah, ya. Yeah. Aku ampunilah nah, Apa yang aku lakukan selama ini mm -hmm. Sedih mama mm -hmm mama hmm. jarang balik ke rumah hmm. minta, minta ampun ya mama, iya, mama gitu juga mana bikin kesal anak tuh banyak juga minta ampun ya mudah-mudahan udah hmm. akan aja disana mama. Iya. minta pada Tuhan aku udah akan lah mama niat aku mudah-mudahan aku bisa ke rumah iya mudah-mudahan itu anak-anak menantu -anak oh Alat-alat laki bini ini berturutan sesama sama pengertian lah ya Yang laki mengerti bini, yang bini mengerti mengartikan juga Kayak apa prinsip laki bini Jangan curang membentak-bentakan bini ini hmm. hmm. Padahal anak Janganlah membentak-bentak bini apa bini, tapi kenapa ya nanti dulu hmm. Nanti dulu Ada orang setengah, tak belikan Ada duit kau, jangan hmm. itu becak anak bini usa anak-anaknya udah banyak gede. Ya. Ya. Banyak. Iya. Kalau bapak juga dia sebelum. Keberadaan panjang umur sampai ke anak cucu ya kayak kami ini mm -hmm. Panjang umur. Anak-anakku ya sampai kakek nenek. Betul lah sampai kakek nenek. Cukup kali ini aja bini jangan lagi ke mana-mana itulah. Mm -hmm. Ya cantik betul. Ini amun orang parak parak baunya ane paieng gitu. Biar berdua. Tuh. kamu Tamun nang tu mun betu -be maat -ba banyak minta ampun on laki. Hari raya tu mun apa nang laki awak medulu angaran orang. Aku tiap sambai yang jumah. <suara> <suara> tina pula dia apa lagi orang tidak ada pula apa apa orang Nah, ini di rumah aku. tua aku, kakaknya dari Mama aku. Nah, ini foto anak-anaknya anak oh. nih. Nah, ini foto Sela dengan mamanya dengan Ada Iyo anak biasa iyo. Nah itu, pun itu anak, tuh. anak tuh anak. Hmm. Oh anak anak Hai. telepon dari <laughs> balai. ngapa? datang halus. Ini operasi Salam. Nah, aja Hari ini. Sama Jam 8. Ma ya ya pakai beber. Kakak Kakak aku. Sebelum mau balik kampung ya? Iya, jangan ada dadak ini. Jangan adik, jangan ini. Bang, dia ya? Eh, nah, lagi menunggu botnya datang dari kota baru. Nah, lumayan ramai nih yang berangkat nih. Ya, ya Bu ya. Oh, salam sama Mama Barbar. Oh, salam sama Barbar. <laughs> Kok tinggal ya? Hah? Oh, Nah, aku tak sendiri sama Wawan, Pereka, Wawan mau tahun baru di Batam yeah, Dewan mulai berangkat kapalnya. Ada, ada yang mana? Bolik loh Kami mulai meninggalkan Pulau Kijang Nah inilah Pulau Kijang Kalau dari Laut ya Sudah sampai di Kuala ya Sudah jauh nih Bang ya Iya Nah, lalau ni. Kita tengok lalau, inilah lalau. Singgah tu bawa ikan. Turunlah. Nah, kita sampai pergi aja ya. Tak diconcong dulu nih. Oh, lewat ya? Oh, tak singgah ya, concong ya? Oh, iya iya iya nah kita sampai di Perigi Raje jam sebelas inilah Perigi Raja. sampai di teluk lanjut mana yang mau makan makan dulu guys kebatam bawa ini tengok <laughs> tak ada jualnya nih kota lebaran <laughs> nah aku ditemani dengan dengan wawan nih ini bos karena supir lagi di atas makan. wan kita jadi anu bawa bot oke okay. Mau ke mana kita hari ini ke Batam dong Batam ya Batam nah, kita bawa penumpang nih <laughs> wah ini rasanya ya sekarang menunjukkan jam 12 pas kemungkinan sampai di Batam nanti jam tiga Dawan tapi udah ada jemputan Wan ada Insya Allah ada itu nah, tenang ya, Kakak aman kalau, kalau tadi ada jemputan ada juga yang jemput nanti aman tenang aja kalau udah sampai nah, Batam nanti. tenang aja angin bawa nak ke Batam nih tahun baruan dia di <laughs> Batam. Eh, tapi dia memang di Batam enggak? Mungkin di Batam dia. Pak? Pasti di Batam dia. Ah, nanti aku telepon dia juga. Nah, buat start. Ini nasi Riau Jaya, bawa dari Pulau Kijang, jadi aku tak naik. Jadi kami mau makan berdua nih. Yeah. Iya. makan bareng. Yeah. Uh, karena makan baru yeah. besar nih. Nah, ada lepat. Lepat apa namanya nih, Wan? Ya, tahu saya, Uh, orang bugis yang tahu ini Burasak ini namanya Rasa. Uh, Ayo Wan Kita lahap nih Wan Untuk lauknya ada dua Hajar Berapa puluh tahun aku udah nih Tak nyicip masakan padang nih Balik kemarin tak sempat Wan Okay, kita berangkat meninggalkan Teluk senyum Ini keguntung lagi kita nilak Posisi kita di atas Joko Nah Jam 2 Orang ya, setengah dua, kita udah sampai Guntung. Sampai kita di pulau burung. Cewek dengan abang ni aja ni. Ah cewek Batam. Cari abang ni Osean, Osean 2 ni dia ni. Nah A 1 ya. Eh. Alhamdulillah.